بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار قلوب العارفين أنارها بنور الهدى واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القبيل المتين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الأمين Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi tayyibin amma ba'du yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada saat ini mengumpulkan kita Di tempat majlis zikir dan ta'lim ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengumpulkan kita Dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga para sahabat dan zuriat beliau. Para muhibbin rahimakumullah Al hikmatul al Ashar min al hikamil ataiyah. Qala al imam Ahmad ibn Athaillah as sakandari Kaifa yushriku qalbun suwarul aqwan muntabiatun bi miratihi Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bi shahawatihi Am kaifa yatma'u ayyadahu ladratallahi wa huwa lam yatahhhar min janabati ghafalatihi Am kaifa yarju ayyab hamadaqa'ikal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih hikmah yang ke-13 dari al-hikamil ataiyah berkata imam ahmad bin atailah as-sakandari kayfa yushriku qalbun bagaimana bercahaya hati bagaimana bercahaya hati suarul akwan muntabi'atun pi mir'atih sedangkan rupa-rupa sedangkan gambar-gambar makhluk ini tetap dan tampak di cermin hati itu amkai payar halu ilallah atau bagaimanakah dia bisa berangkat kepada Allah Wahuwa mukabbalun bishahawatih Sedangkan dia diikat dengan sahwat-sahwatnya Amkaifayatma'u ayyadahula khadratullah Atau bagaimanakah dia ingin masuk ke hadirat Allah Wahuwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih Sedangkan dia belum bersuci dari junub kelalaih kelingahannya. Amka ypayarju atau bagaimanakah dia mengharap ayah Muhammadakal asrar bahawa dia memaham ilmu-ilmu rahasia. Wahwalam yatub sedangkan dia belum tubat min hafawatihi daripada kesalahan kesalahannya. Para muhibbin rahimakumullah Di dalam hikmah yang ke-13 ini Pengarang Menyebutkan empat pasal Kita bahas pasal-pasal tersebut satu persatu Yang Yang pertama Pasalnya adalah kalbun suwarul muntabiatun Bagaimana hati itu bisa bercahaya? Sedangkan gambar-gambar makhluk ini tetap dan nampak dicermin hatinya maksudnya adalah la yushriku qalbun. tidak tidak bercahaya itu hati tidak terang itu hati binuril islam wal iman wal ihsan dengan cahaya Islam dan iman dan ihsan. Wa huwa mutaalliqun wa mashghubun bid-dunyail haajilah sedang hati itu bergantung dan mabuk cinta dengan dunia yang segera ini. Nah. Jadi taajjub kaifa di situ artinya nafi. Nafi itu artinya tidak artinya hati kita ini kadang mau terang kadang mau menerima cahaya Islam iman dan ihsan selama hati kita ini masih tertutup dengan gambar-gambar makhluk ini artinya selama hati kita ini masih mencintai dunia ini maka cahaya Islam kada bisa masuk ke dalam hati. Cahaya iman kada bisa menerangi hati. Apalagi cahaya ihsan kada akan bisa menerangi hati. Karena hati kita ini tertutup, terdinding dengan gambar-gambar dunia yang segera ini. Para muhibbin rahimakumullah. Artinya kita mencintai dunia mencintai dunia ini menguasai hati kita arahan-arahan Islam kada tambus petunjuk-petunjuk iman kada mampan petunjuk-petunjuk ihsan apalagi karena apa? karena terdinding hati kita ini dengan banyaknya rancangan-rancangan banyaknya ingatan pikiran-pikiran yang bersangkutan dengan duniawi kita ambil contoh orang yang cinta dengan dunia karena kecintaannya kepada dunia ini sudah kadang memperdulikan lagi halal haram nah, dinasihati dengan hukum-hukum Islam iman, ihsan kadang mambat kenapa? karena hatinya ini sudah dipenuhi oleh gambar-gambar duniawi nah, kaya caramin caramin. Nah, caramin itu tertutup maka cahaya itu kadang masuk tertutup oleh satu dinding apa yang mendinding kecintaan kita kepada dunia yang segera ini nah itu yang dimaksud dengan Kaiba yusriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun tidak bisa hati itu terang tidak bisa hati itu bercahaya dengan petunjuk Islam, iman, dan ihsan apabila hati kita ini mabuk cinta dengan duniawi. Karena kaya orang mencintai seseorang. kan jangan lawan itu. tuh ada baik sia-sia petunjuk kita ini. Hijam jangan lawan itu, para cari yang lain aja. Kada usah lawan itu. Tu orangnya kayak ini, kayak ini, kayak ini, Seribu nasihat kada mampan. Lawan itu tupang sudah ditujunya. Kenapa? Karena inya masgu sudah mabuk cinta dengan itu. Nah demikian halnya orang yang cinta kepada dunia lebih dahsyat daripada itu. Dia mengejar duniawi petunjuk apapun yang diberikan kepadanya kada manfaat. Cintar nang kaya apa ja tarangnya kada kawa tambus. karena ketebalan dinding dunia yang mendinding hatinya daripada petunjuk itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Karena hatinya itu sudah mabuk cinta kepada dunia ini sedangkan kecintaan kepada dunia itu merupakan sumber segala dosa sumber segala kesalahan hubud dunia rasukulli ra khati'ah nah inilah yang menyebabkan hati itu berkarat berkarat betagar karena kebanyakan dosa yang ditimbulkan akibat dia mencintai dunia yang melampau batas itu Wahai para muhibbin rahimakumullah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Innal batas tasda ka maysadul hadid" Bahwasanya hati itu mau berkarat. Hati itu mau berkarat sebagaimana berkaratnya besi wa Nabi Alaihi Wasallam ujar nabi kita sesungguhnya hamba itu bilamana berbuat satu dosa satu dosa maka hatinya itu diberi satu titik hitam satu dosa Hatinya diberi satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Tiga dosa, tiga titik hitam. Pak inna za jika dia berhenti melakukan dosa dan dia minta ampun kepada Allah, sakulat maka hati itu kembali bersinar. Hati itu kembali terang. Hati itu kembali bersih. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam لكل شيء مشقله wa masqalatul qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ujar Nabi ada alat yang membersihkan. Kayak hampalas tuh alat untuk membersihkan. Kayak sikat alat membersihkan. Nah wa tul qulub pembersih pengkilat hati zikrullah adalah zikir kepada Allah. taubat maka hati yang berkarat hati yang bertagar itu tidak boleh tidak daripada tobat dan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala para muhibbin rahimakumullah barangkali kita belum menyadari karena kita belum tahu tanda tandanya, barangkali kita belum sadar apakah kita ini termasuk orang yang hatinya itu dipenuhi dengan gambar-gambar dunia, atau hatinya itu orang yang hatinya itu diterangi oleh cahaya Islam, iman dan Esa Nah kita periksa hati kita, kita kontrol diri kita. Apakah hati kita ini bercahaya dengan cahaya Islam, iman, dan ihsan? Atau di hati kita ini hanya tampak gambar-gambar duniawi? Nah, para ulama pendahulu-pendahulu kita yang salih, mereka menjelaskan tentang tanda, alamat. Alamat orang-orang yang hatinya itu dipenuhi dengan duniawi alamat hati yang tidak bisa ditembus oleh cahaya Islam dan iman. Nah, yang pertama ya an asbab yu ma Allah. Ini tanda orang yang hatinya gelap yang kadang ditembus oleh sinar iman. Yang mengakibatkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah dalam hatinya, nih, dalam hatinya nih, sebab itu menentukan bujurai Allah, semuaan hmm. tapi mau kada bercari awal, makan, nah contohnya. Ini contoh orang yang ma'i'atikatkan sebab menentukan, memberi bekas, beserta Allah. Bujurlah, Tuhan nang akan garing, mengkada bawa ubat, maulah ampeh. Nah, Bu Jirai, yang menganyang itu, Tuhan mengkada makan, maulah kanyang. Bila hati kita mengetikatkan seperti itu berarti kita ini mengetikatkan sebab itu memberi bekas. para muhibbina rahimakumullah. Allah taala memerintahkan kita untuk bersebab. Itu perintah. Allah memerintahkan kita untuk bersebab berusaha, baubad, makan. Itu dalam Quran ada semuaan perintahnya. Tetapi jangan sampai sebab itu disamakan dengan musabib, dengan Allah. Cari aja sebab Tuhan, kadang melarang. Cari aja makanan, cari aja obat ubatan cari aja usaha. Tuhan bahkan menyuruh. Tapi ingat bahwa, itu sebab adalah tidak menentukan apa-apa yang memberi bekas itu Allah. Nah kalau kita dikakuni, bisakah kanyang tanpa makan bisa? Bisakah sembuh kada beobat bisa? Bisakah sugih kada usaha? bisa? Bila kita ma'atikatkan di hati mau kada makan, maulah kanyang ada kau kada mau, nah itu ya tikat nang salah itu menunjukkan bahwa hatinya hatinya gelap hatinya berkarat jadi nang sebab kita i'atikatkan sebab nang musabib Allah iyatikatkan Allah kedua-duanya dicari tapi ada tingkatan-tingkatannya nang sebab jangan disamakan dengan musabib muka itu para yaihba usaha adanya kah itu maksudnya maka itu perihal makanan, nah Allah menyuruh makan, Allah nyuruh berusaha, tapi Allah melarang kita mayatikarkan makanan itu nang menganyangi, itu jarang dilarang Tuhan. Tuhan menyuruh berobat, tapi Allah melarang kita mayatikarkan obat itu yang menyembuhkan. Ayo coba obat. Nah pertama tanda orang yang hatinya berkarat adalah dia mayatikatkan bahawa sebab itu memberi bekas beserta Allah. Yang kedua tandanya orang yang hati berkarat. Layakah Fubimaaawadahu Allah Taala binar Abil Azab Abil Lanna. Dia tidak takut pada sesuatu yang diancam oleh Allah. Dengan neraka atau azab atau lakna dia kada takut. Ujar Tuhan, ikam jangan berzina. Zina itu azabnya pedih. Masih aja mau melakukan, nah ada takutan. Ujar Tuhan, ikam jangan mendekati zina. Ujar Tuhan, "Ikam jangan melakukan riba, karena bila Ikam riba, itu Ikam bermusuh lawan aku." Tetap ini riba, maka dia ada takutan. Nah, ini tandanya hati itu sudah, Mas di dunia lah "Ujar Tuhan, jangan melakukan ini." itam dilaknat kena tahu eh danca mendengar dengar di ceramah di TV di radio di mana-mana mendengar ini jangan nih dilaknat tatap aja digawi nah ini hatinya sudah kagak kawa ditembus lagi oleh cahaya oleh cahaya iman Islam dan ihsan yang ketiga la ju fi ma taala minal jannah awir ridwan dia tidak mengharap tidak tergiur dengan janji-janji Allah daripada surga dan keribuan. Kada tergiur, Kira Tuhan Ikam laksanakan ini. Balasannya surga bidadari seribu orang. Kada ada beliulir. Kada ada handak. Kada ada meminat. Kada ada kada menyambut. Nah hati ini kadang menyambut Berarti hati kita tertutup Al-Quran mengatakan Hadis Rasul mengatakan Baca ini Nah baca ini surah ini Baca tiap malam Tumat tajam membacanya Bila jam baca surah itu jam kina mati ke surga Dirabutakan bidadari Ada tak baca-baca Nah bila kah itu kita berarti hati kita ini rusak hati kita rusak yang keempat <tuh> La tapi yang mobil ailm kada kaum ma ambil manfaat lawan ilmu mengaji ya turun aja ya, tiap kali pengajian perajinnya lagi tapi kelakuan tetap baru berubah Nang riba masih riba, nang katuju bazina masih ketujuh bazina, nang katuju minum arak masih minum arak, nang katuju buka aurat masih membuka aurat. pada turun terus ke pengajian para jinnya. Layan ubi ilmih. Kada kaum mengambil ma manfaat dengan ilmu. Berarti hatinya itu kada kau ditembus oleh ilmu. Kenapa terdinding oleh kecintaannya kepada kepada selain Allah. Yang kelima, la yantakiu bi mukhalatatis salihin. Kada dam ma ambil manfaat dengan berkawan bergabung lawan orang saleh. Kekawanan ini orang-orang alim, kawanan tuan guru. Pas itu kemari. Tapi tatap kelakuan belajar pada Tuan Guru, iya sudah. Bapak kaiannya, pemandirannya, kalakuannya, kayak ada orang bakawan Tuan Guru, kayak ada bakawan orang Suali, karena kayak, kayak bakawan lawan habaib Nah ini bahaya ini orang, kenapa? Artinya cahaya yang ada pada orang saleh itu kada kau menembus hatinya. Bakawan orang saleh jam-jam itu apalagi bakawan yang kada saleh. La yang tafik bimuhalatati salihin kada dema ambil manfaat dengan bakawan orang saleh. Padahal sudah macam-macam perkataan para ulama. Bakawan orang salih itu menimbulkan rajin beribadah, menimbulkan takut kepada dosa. Itu sudah fitrahnya bakawan orang salih. Ada ini, kada yang keenam, tanda orang yang hatinya gelap gulita, laya begi, biji, lati amilaha dia tidak menangis mengingat maksiat yang pernah dilakukannya nah, dahulu suah berbuat maksiat ini suah berbuat maksiat itu suah berbuat maksiat ini keingatan kada papa nah, kada jepina menyesali apalagi menangis nah, padahal zikrul maksiat mengingat maksiat itu merupakan sesuatu sebab yang paling yang paling segera membuat menangis bagi orang yang hatinya terang hatinya lembut mengatakan dosa-dosa kita berhari itu adalah kita tertangis bila kita tertangis berarti hati kita ada gangguan berarti hati kita ada masalah kalau kita bujur-bujur hati yang diterangi dengan cahaya iman Ingat dosa bahari, tak tunduk kita menangis. Yang ketujuh, layastahibimuhalabati sunnatiwahalukilmurua, ah. tidak merasa malu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sunnah dan merusak kehormatan.